Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita Mencarah kitab Ihya alimudini Mari kita semua-sama menghadiahkan Surah Al-Fatihah Kepada <tuh> kanjang Nabi S.A.W Rasulullah S.A.W Sultan Awliya Syah Jalani Ratu Adil M. Mahdi Dan juga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 Ulama itu adalah pemegang amanah Rasul di atas hamba Allah Ta'ala Selama mereka tidak bercampur baur dengan Sultan-Sultan Jika mereka berbuat yang demikian Maka sesungguhnya mereka telah mengkhianati Rasul-Rasul Maka berhati-hatilah kamu dan jauhkan dirimu daripada mereka Orang-orang menanyakan A'mashi Tuhan telah menghidupkan ilmu pengetahuan Karenanya, banyaknya orang yang mengambil ilmu pengetahuan itu dari Tuhan. Maka, masyim jawab, "Janganlah lekas benar mengatakan demikian. Sepertiga dari mereka mengambil ilmu padaku itu meninggal sebelum mengerti. Sepertiga selalu ke rumah sultan-sultan, maka mereka itu adalah orang yang jahat dan yang sepertiga lagi. Sisanya tidak boleh kemenangan kecuali sedikit saja." Dan karena itu, berkatalah Said bin al musayyib peredaran an. "Jika kamu mempunyai orang alim..." datang menipu Amir-amir maka waspadalah daripadanya karena dia itu adalah maling Al-Uzaib berkata Tak ta'dalah sesuatu yang lebih dimarahi Allah Tak Ta'ala dari orang alim yang mengunjungi para pekerja atau yang bekerja pada para amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda syirarul ulama alladzina ya'tunul umara wa khiyarul ulama umara alladzina ya'tunnal ulama ulama yang jihad adalah ulama yang datang kepada penguasa-penguasa amir-amir amir yang baik adalah yang datang kepada para ulama ini suatu peringatan dari Imam Ghazali yang luar biasa dalam kitab ini dan cukuplah beliau menyampaikan ini sebagai satu tazikirah untuk kita semua Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah ta'ala atas apa yang beliau tuliskan dalam kitab ini Berkata ma'kul ad-dimasyik Barang siapa yang pelajari Al-Quran dan memahami agama kemudian menyertai sultan karena bermanis muka kepadanya dan mengharap sesuatu kepadanya Niscaya masuklah ia ke dalam laut dari neraka jahanam Menurut bilangan langkahnya Samnun berkata alangkah kejinya orang alim Yang didatangi ke tempatnya Lalu tidak dijumpai Maka ditanyakan kepada orang alim itu Lalu dijawab dia itu ada di tempatnya para amir Maka Samnun menyambung Aku pernah mendengar orang yang mengatakan Jika kamu melihat orang alim mencintai dunia maka curigailah dia terhadap agamamu sehingga aku sendiri mencoba yang demikian karena tidaklah sekali-kali aku masuk ke tempat yang demikian tempat sultan itu melainkan aku mengoreksi diriku sesudah keluar daripadanya maka aku dapat tidak di atas diriku bekas dan kamu dapat melihat apa yang kamu peroleh apa yang aku peroleh itu yaitu kekerasan kekasaran dan banyak yang bertentangan untuk hawa nafsu sesungguhnya aku ingin dapat melepaskan diri daripada masuk ke tempat sultan itu untuk menjaga diri sedang aku tidak pernah mengambil sesuatu daripadanya atau meminum seteguk air kepunyaannya Kemudian sambil menyambung, ulama zaman kita ini adalah ulama lebih jahat dari ulama di Israel yang berbicara dengan Sultan dengan murah saja dan dengan bersesuaian dengan hawa nafsu Sultan. Dan kalau mereka berbicara dengan Sultan dalam hal yang menjadi tanggungan Sultan dan dalam hal itu dapat menjelaskan melepaskan Sultan, nisha Sultan itu merasa berkeberatan dan tidak suka lagi ulama itu masuk ke tempatnya. Dan adalah demikian itu melepaskan bagi ulama pada sisi Tuhannya. Al-Hasan berkata adalah di antara orang yang sebelum kamu seorang laki-laki yang terdahulu dalam Islam dan menjadi sahabat bagi Rasulullah s.a.w. Berkata Abdullah bin Mubarak yang dimaksudkan dengan orang itu ialah Sa'ad bin bin Abi Waqqas s.a.w. Al-Hasan berkata seterusnya orang itu tak pernah mendatangi sultan-sultan dan melarikan diri dari mereka. Lalu anak-anaknya berkata kepadanya, datanglah, datangnya kepada Sultan-Sultan itu orang yang tidak seperti ayah tentang persahabatan dengan Nabi dan lamanya dalam Islam. Kalau ayah datang kepada Sultan-Sultan itu bagaimana? Orang itu menjawab, hai anakku, apakah aku datang kepada bangka yang telah lingkungan orang banyak? Demi Allah, sungguhnya jikalau aku tersanggup, niscaya tidak aku bersekutu dengan mereka pada bangka itu. Menjawab anak-anaknya, Wahai ayahku, binasalah kami karena kekurusan ini. Maka menjawab orang itu, Hai anak-anakku, aku lebih senang mati sebagai mukmin yang kurus daripada mati sebagai munafik yang gemuk. Berkata Al-Hasan, orang itu musyrik setahun-setahun itu karena demi Allah yang mengetahui bahwa tanah memakan daging dan minyak tidak akan memakan iman. Dan ini satu petunjuk bahwa orang yang memasuki tempat sultan tidak akan selamat sekali-kali dari nifak. Dan nifak itulah berlawanan dengan iman. <coughs> Abu Zar berkata kepada Salma, Wahai Salmah, janganlah engkau mendatangi pintu sultan-sultan. Sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh sesuatu pun daripada dunia mereka, melainkan karena mereka memperoleh dari agama engkau yang lebih utama daripadanya. <coughs> Inilah satu fitnah besar bagi ulama dan jalan yang sulit bagi setan untuk merendahkan ulama. Lebih-lebih bagi ulama yang punya cara berbicara yang mudah diterima orang dan mempunyai keberkatan yang manis. Karena senantiasa setan bisikan kepada ulama itu bahwa nasihatmu kepada sultan-sultan dan kedatanganmu kepadanya adalah hal yang menakutkan mereka dari berbuat zalim dan menegakkan syiar-syiar agama sampai menjadi khayalan kepada ulama itu. Bahwa maksudnya ke rumah sultan-sultan itu adalah setengah dari agama. Kemudian apabila telah masuk, lalu senantiasalah ia bersikap lemah lembut dalam pembicaraan. Berminyak-minyak air dan berkecimpung dengan muji. Dan, menyanyi. dan menyanjung. Dan pada inilah terletaknya kebinasaan agama. Dan ada dikatakan ulama itu jika telah berilmu, niscaya beramal. Jika beramal ni sibuk, jika telah sibuk lalu hilang, jika telah hilang lalu cari, lalu dicari lalu dia lari. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu surat kepada Al-Hasan. Amma ba'du, kemudian dari itu maka tunjukkanlah kepadaku golongan-golongan yang dapat aku minta tolong padanya untuk menegakkan perintah Allah taala. Maka Al-Hasan membalas surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adapun kaum agama maka mereka tidak hendak kepadamu. Dan adapun kaum dunia maka engkau tidak berkehendak kepada mereka. Akan tetapi haruslah engkau dengan orang-orang mulia. Karena mereka menjaga kehormatan dirinya daripada menodainya dengan pengkhianatan. Ini adalah mengenai Umar bin Abdul Aziz an dan adalah ia yang paling zuhud pada zamannya. <coughs> Jadi Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah cucu dari Umar bin Khattab yang merupakan salah seorang khalifah yang lurus, ya, yang adil dalam memimpin dalam memerintah. walaupun hanya dua tahun, tapi pemerintahnya itu membawa berkah, sehingga dikisahkan ada seorang pengembala kambing di Afrika yang keheranan karena serigala-serigala itu tidak pernah memakan kambingnya Kemudian dia berkata, jika serigala tidak memakan kambing ini, maka tentu yang memimpin urusan kaum Muslim ini adalah pemimpin yang adil. Maka satu hari serigala itu memakan kambing, maka berkatalah pengembala itu bahwa pemimpin yang adil ini telah meninggal dunia. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz tersebarlah berita kematiannya ke seluruh negeri. Benarlah dikatakan oleh pengembala tersebut. Jadi sebenarnya terkait dengan urusan pemerintahan ini bukan berarti Islam itu menjauhkan diri dari dunia politik pemerintahan tapi lihatlah para wali dulu berdakwah mendatangi para raja untuk mengislamkan mereka. Sehingga tanah Jawa penuh dengan cahaya Islam. Maka apabila adalah syarat bagi kaum agama lari dari Umar, maka bagaimana kamu perbandingan untuk mencari orang lain dan bercampur baur dengan dia. Dan selalu ulama-ulama terdahulu seperti Al-Hasan, As-Suri, Ibn al barok Al-Fudel, Ibrahim bin Azam, bin Yusuf bin Asbad, memperkatakan mengenai ulama dunia dari penduduk Makkah, negeri Syam, dan lain-lain. Ada kalanya mereka, karena mereka itu cenderung kepada dunia, dan ada karena bercampur bau dengan sultan-sultan Dan diantara tanda-tanda ulama akhirat adalah tidak tergesa-gesa memberi fatwa Tetapi berdiri teguh menjaga diri dari memberi fatwa Selama masih ada jalan untuk melepaskan diri Jika ia ditanyakan tentang apa yang diketahuinya benar-benar tentang dalil Kitabullah dan hadis atau ijma' atau kias yang nyata Ini saya berfatwalah, berfatwalah dia Dan jika ditanya tentang sesuatu yang diragukannya Maka dia menjawab saya tidak tahu dan jika ditanyakan suatu persoalan yang hampir diyakini, berdasarkan istihatnya dan terkaannya, maka dalam hal ini ia berhati-hati. Mempertahankan diri dan menyerahkan penjawabannya kepada orang lain, jikalau ada pada orang lain itu kemampuan. Inilah sikap hati-hati namanya. Karena ikut-ikutan beristihad adalah besar sekali bahayanya. Al-ilmu salasatun kitabun datiku. Wasunnatun wala adri. Ilmu itu tiga Kitab yang berbicara Sunnah yang berdiri tegak Dan la adri saya tidak tahu As-Sha'bi berkata La adri adalah setengah ilmu La adri itu artinya tidak tahu ya, Kalau ditanya tidak Jawab la adri saya tidak tahu Itu setengah dari ilmu Itu jawaban as-Sha'bi Ya, kalau orang sekarang gengsi mengatakan tidak tahu. Ya. Jadi la adri, saya tidak tahu. Itu setengah ilmu kata asy Barang siapa berdiam diri di mana yang tidak diketahuinya karena Allah taala, maka tidaklah kurang pahalanya daripada orang yang berkata-kata. Karena mengaku bodoh adalah amat berat bagi jiwa. Begitulah kebiasaan para sahabat dan ulama salaf. Jika Ibn Umar berkata, jika ditanyakan kepadanya tentang fatwa maka dijawab pergilah kepada Amir itu Yang menerima pikulan tanggung jawab Segala urusan manusia Maka letakkanlah urusan itu ke atas pundaknya ya, Itu Ibn Umar Menyuruh Amir untuk menjawab ya, Amirul Mukminin Supaya fatwa itu dibuat tanggung jawab dia Ya, Ini Amirul Mukmininnya dalam Pengertian yang faham dengan agama Berkatalah Ibn Masyid Rada orang yang memberi fatwa kepada manusia mengenai tiap-tiap persoalan diminta mereka fatwanya adalah gila. Dan seterusnya beliau berkata benteng orang alim itu ialah la'adri. Jadi kalau ada orang yang diminta fatwa, terus tiap-tiap persoalan itu dijawab terus. Nah itu orang gila kita ingin masuk. Kalau dia berkata, Bentengnya adalah, la adri saya tidak tahu, Jikalau ia menyalahkan benteng itu, maka sesungguhnya telah mendapat rencana lah tempat dia, tempat dia berperang. Itu ucapan orang zaman dahulu ya. Tidak sungkan menjawab tidak tahu. Kalau sekarang gengsi. Berkata Ibrahim bin radhiyallahu an tidak adalah yang lebih menyusul, menyulikan bagi syaitan selain dari orang alim yang berkata dengan ilmunya dan berdiam diri dengan ilmunya. Jadi orang yang alim disuruh ngomong ya Dia berbicara dengan ilmunya Dia diam juga dengan ilmunya Maka setan berkata Lihatlah kepada orang alim ini Diamnya lebih sulit bagiku daripada perkataannya Setengah mereka menyebarkan al-abdal Dengan mengatakan orang soleh itu makannya seberapa perlu Tidurnya kalau terpaksa dan kata-katanya kalau sudah penting artinya mereka tidak berbicara sehingga ditanya dan jika ditanya lalu mendapat orang yang madai niscaya mereka diam diri kalau diperlukan baru dia jawab nah itu sifat-sifat orang ya al abdal ya itu orang yang saleh yang selalu ada di dunia ini yang digantikan oleh Allah jika ada yang meninggal dunia digantikan Itu al abdal ya makannya kalau perlu tidurnya kalau terpaksa kalau terpaksa tidur kalau sudah penting, dia ngomong. Ya, nah itu. Orang-orang salah itu memandang bahwa mulai berbicara, sebelum ditanya adalah termasuk hawa nafsu yang tersembunyi untuk berbicara. Jadi kalau misalnya ada orang berbicara, sebelum ditanya itu termasuk hawa nafsu, tersembunyi untuk berbicara. Sayyidina Ali Radhalohu, an Abdullah Abdullah meliwati seorang laki-laki yang sedang berbicara di hadapan orang banyak, lalu berkata Ali Radhalohu. Orang itu akan mengatakan nanti Kamu kenallah aku Berkata setengah mereka Bahwa orang berilmu itu jika ditanya Suatu masalah maka seakan akan dicabut Gusinya Ibnu Umar berkata kamu bermaksud menjadikan kami Jembatan yang akan kamu lalui Di atas kami ke neraka jahanam. Ya orang zaman dahulu Orang-orang alim itu berbicara tuh Mikir ya, Berhati-hati Bicara Kalau sekarang enggak Ya, bebas cara Apa aja ngomong. Ya. Luar biasa sekarang ini. Itu menunjukkan dia tidak bisa menjaga mulutnya. Kan mulut ini harus kita jaga. Ya, dari hawa nafsu. Kalau enggak enggak enggak di, ditanya ya jangan dijawab. Entar apa kita ngomong kalau enggak pertanyaan. Abu Hafaz An-Naisaburi berkata Orang alim itu ialah yang takut pada pertanyaan Di mana ditanyakan kepadanya pada hari kiamat nanti Dari manakah penjawaban itu kamu peroleh dia orang alim itu dia takut kalau ditanya Soalnya kalau ditanya nanti begitu dijawab di hari kiamat nanti ditanya Dari mana jawaban itu kamu sudah dapat nah, itu. Adalah Ibrahim At-Tayn jika ditanyakan suatu masalah dia menangis Lalu berkata, apakah Tuhan tidak mendapat orang lain? Maka Tuhan-Tuhan mendesak saya. Ini zaman dahulu tuh luar biasa, ya menjaganya tuh. Ya. Kalau nggak ada orang, ada orang lain deh yang jawab gitu. Adalah Abul Aliyah ar Arayha ar Ibrahim Ibrahimin Adam dan As Sauri. Berbicara di hadapan dua orang Tiga orang dan di hadapan berjumlah yang kecil Jika orang sudah banyak Lalu mereka itu pergi Jadi mereka itu ngomong Di hadapan dua orang aja atau Tiga orang nah, Kalau orang udah mulai banyak Kabur dia Jadi kalau yang menyaksikan Dengar syarah ini Tidak ramai ya tidak apa-apa Ya, karena it, bukan itu yang diharapkan. Yang diimpikan, diimpi Berbanyak subscriber tidak ada. Alhamdulillah, tidak ada juga. Tidak apa-apa, ada yang menonton, ada yang dengar. Alhamdulillah, tidak ada juga. Tidak masalah, ya. Nabi SAW bersabda, Ma'adri Adri, Mbak Adri, Auzairun.' Nabiun Amla wama Adri at bakun malaunun Amla wama Adri Zulkarnaini Nabi Yuun Amla saya tidak tahu uzjar itu nabi atau bukan saya tidak tahu Tuba itu terut atau tidak saya tidak tahu Zulkarna itu nabi atau bukan Itu ketika Rasulullah ditanya ya. Rasulullah aja ditanya Dia jawabannya seperti itu Ketika Rasulullah ditanya tentang tempat yang terbaik dan terburuk di bumi Maka Nabi menjawab La saya tidak tahu Sehingga datanglah Jibril Kepadanya Lalu ditanyakannya lalu Jibril menjawab La saya tidak tahu juga sehingga dia beritahu ya Allah Azza wa Jalla bahwa tempat yang terbaik adalah masjid dan tempat terburuk adalah pasar Nah sampai seperti itu Ya Rasulullah ditanya jawabannya pun tidak tahu Jibril pun ditanya dia nggak tahu Kemudian Ibnu Umar dalam ditanyakan sepuluh masalah maka dijawabnya satu dan berdiam diri dari sembilan Ibn Abbas menjawab sembilan dan berdiam diri dari satu Adalah Nuh Omar Nuh Abbas ini para fukohah di kalangan ulama fikih ada yang menjawab le Adri lebih banyak daripada menjawab Adri saya tahu di antaranya Sufyan Sauri, Malik bin Anas, Ahmad bin Hambal Fudail bin Iyad dan Bishr bin Al Haris. Itu lama zaman dulu, ya, fukohah. Abd Rahman bin Ali lainlah berkata, aku mendapati dalam masjid ini 120 orang sahabat Rasulullah. Tidak seorang pun dari mereka yang ditanyakan tentang hadis sofatwa, melainkan lebih menyukai bahwa temannya saja cukup menjawabnya. Nah, Di para sahabat itu ada 120 yang masih ditemui oleh Abdurrahman bin Ali Layla, <tuh> tapi ketika ditanya tentang hadis sofatwa, maka yang lebih senang jawab tuh temannya saja. Dikata kata yang lain dari Abdurrahman bin Abi Layla. Bin Ali Laila berbunyi adalah suatu masalah dikemukakan pada salah seorang dari mereka. Lalu dia kembalikannya kepada yang lain dan yang lain itu mengembalikannya kepada yang lain pula sehingga masalah itu kembali kepada orang yang pertama. Nah, ini ada masalah disampaikan pada Rasulullah. Nah, terus dioper yang lain yang lain tuh ngoper lagi terus, terus terus terus akhirnya balik lagi ke yang pertama. Tunjukkan dia sangat berhati-hati. Diurutkan bahwa teman-teman sufah Sufah itu alus sufah Itu segala sahabat nabi yang miskin Mereka selalu di sufah atau masjid Tempat di dikat masjid nabi ya, Di Madinah Ini aluh sufah Dihadiahkan orang Kepala kibas goreng Kepada salah seorang dari mereka di mana ia sedang melarat benar Maka dihadiahkannya hadiah Tadi kepada teman yang lain Teman lain itu menghadiahkannya kepada yang lain pula dan begitulah beredar di antara mereka, sehingga kembali kepada yang pertama. tahu lihatlah sekarang bagaimana terbaliknya, bekerti para ulama. Di mereka ini tidak rakus dengan dunia, kasih ke temannya-temannya kasih lagi, terus, terus terus terus terus terus terus terus balik lagi ke pertama. Ini ya, akhlak maka jadilah yang harus ditinggalkan, dicarinya dan yang harus dicarikan ditinggalkannya. Dibuktikan tentang baiknya berhati-hati daripada turutan memberi fatwa adalah apa yang dilakukan dari setengah mereka sebagai hadis murusnya. Senat warna Nabi wasallam bersabda tidaklah berfatwa kepada manusia selain oleh tiga, amir atau makmur, orang yang disuruh amir atau orang yang menanggung sendiri untuk berfatwa. Berkata setengah mereka adalah para sahabat Nabi SAW Tolak menolak pada empat perkara Menjadi imam, memegang wasiat Menyimpan simpanan dan memberi fatwa Itu akhlak para sahabat Kalau yang mau jadi imam Sodor menyodorkan Megang wasiat sama Menyimpan simpanan juga sama Memberi fatwa begitu Berkata setengah mereka adalah yang paling lekas memberi fatwa Adalah orang yang ilmunya paling sedikit dan yang paling menolak memberi fatwa adalah orang yang paling warak. Yang menjaga diri dari kesalahan. Adalah para sahabat Rasulullah dan tabi'in itu sibuk daripada lima perkara. Yaitu membaca Quran, meramaikan masjid, berzikir kepada Allah taala, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini akhlaknya para sahabat. Membaca Quran, memakmurkan masjid, berzikir kepada Allah taala, amar ma'ruf nahi munkar. Zikir yang hilang dari masjid kita <tuh> Adalah para sahabat dari Allah itu Dan tapi itu sibuk berlima perkara Baca Quran, meramaikan masjid Berzikir kepada Allah Ta'ala Berbara ma'ruf nahi mungkar Yang demikian adalah karena mereka Mendengar sabda Nabi SAW Kullu kalam ibni Adam Alaihi laahu La lahu illa thalathatun Amrun bima'rufin Atau nahyun munkarin Atau zikrullahi ta'ala Tiap perkataan anak Adam itu adalah Beratkan atas dirinya Tidak menguntungkan kepadanya selain tiga hal Amar ma'ruf atau nahih mungkar Atau berzikir kepada Allah ta'ala Firman Allah ta'ala La khaira fi kathirim min najwa Hum illa man amara bisadaqatin Atau ma'rufin Atau Islahin bainan nas Tiada kebaikan pada banyaknya bisikan mereka Tapi yang mendatangkan kebaikan adalah orang yang menyuruh kepada yang baik Dan menyuruh mendamaikan manusia An-Nisa 111 Setengah ulama bermimpi berjumpa dengan beberapa ahli fikir Dari penduduk kufah lalu bertanya Apakah yang Tuhan jumpai tentang pekerjaan Tuhan mengeluarkan fatwa dan pendapat? Maka berubahlah warna muka orang yang diimpikan itu dan berpaling daripadanya seraya mengatakan tak adalah kami yang perbuat daripadanya dan tidaklah kami memujikan akan akibatnya berkata Ibn Uyaisain bahwasanya salah seorang dari mereka berfatwa mengenai satu masalah masalah mana Jikalau dibawa kepada Umar bin Khattab niscaya akan dikumpulkannya seluruh sahabat yang dalam perang badar untuk membahasnya maka senantiasa diam itu menjadi sifat ahli ilmu kecuali ketika diperlukan di hadis tersebut iza ra minhu hikmah Jika kamu lihat orang yang bersifat pendiam dan zuhud maka dekatilah kepadanya sungguh orang itu akan mengajarkan ilmu hikmah Ada yang mengatakan bahwa orang alim itu ada kalanya seorang yang alim umum Yaitu mufti dan mereka ini adalah teman sultan Atau seorang alim khusus dan itulah orang alim dengan ilmu tauhid Dan amal perbuatan hati dan mereka itu adalah teman-teman di pondok pesantren yang terpisah sendirian Itu berkata orang-orang japan Orang ada yang mengatakan orang alim itu alim umum nah, ini mufti kerajaan sultan misalnya. Di pemerintahan ada alim khusus nih alim dengan ilmu tauhid dan amal perbuatan hati. Ada yang mengatakan bahwa seperti Imam Ahmad bin Hambal itu adalah seperti sungai Tigris atau Dajlah. Di mana tiap-tiap orang Menyayuk air daripadanya dan seperti Bisyr bin Al-Haris adalah seperti sumur barat Tawar yang tertutup Tak ada yang menuju kepadanya, selain seorang demi seorang. Dan orang banyak itu mengatakan bahwa si Anu itu berilmu, si Anu itu ahli ilmu kalam, si Anu itu banyak bicara dan si Anu itu banyak kerja. Berkata Abu Sulaiman, ma'rifat kepada diam adalah lebih dekat kepada, daripada ma'rifat kepada berkata-kata. Dan ada yang mengatakan bahwa apabila banyak ilmu maka sedikitlah bicara, jika banyak bicara maka sedikitlah ilmu. Salman al-Farisi dalam menulis surat kepada Abi Darda radlallahuan di mana keduanya telah dipersaudarakan oleh ya Rasulullah SAW. Surat itu di antara lain berbunyi: "Baih, saudaraku telah sampai kepadaku berita bahawa engkau duduk menjadi tabib mengobati orang-orang sakit. Maka perhatikanlah bahwa jikalau benarlah engkau seorang tabib, maka berbicaralah. Karena perbicaraan itu adalah obat. Dan jikalau engkau berbuat-buat sebagai tabib, Allah Allah janganlah engkau membunuh seorang Muslim." Sudah itu maka Abu Darda terhenti berbicara jika dia ditanyakan Adalah Anas Radulahu an, jika ditanyakan kepada Maka menjawab tanyakanlah kepada penghulu kita Al-Hasan Dan Una Abbas jika ditanya menjawab tanyakanlah kepada Harithah bin Zaid Dan Muhammad menjawab tanyakanlah kepada Said bin al Musayyab Diurutkan bahwa soal, sahabat Nabi meriwayatkan 20 hadis di muka Al-Hasan maka ditanyakan kepadanya mengenai penafsiran hadis-hadis itu Maka sahabat itu menjawab Tidak ada padaku selain meriwayatkan saja Lalu alah menafsirkan hadis itu satu persatu Maka heranlah segala yang hadir Tentang kebagusan penafsiran dan hafalannya Maka sahabat tadi mengambil segenggam batu kerikil Dan melemparkan orang-orang itu Sambil berkata kamu menanyakan kepadaku tentang ilmu Sedangkan ahli ini adalah dekat punggungmu dan diantara tanda-tanda ulama akhirat itu ialah banyak perhatiannya dengan ilmu batin. Dengan meroqobah hati, dengan mengenal jalan akhir dan cara menempuhnya. Mengharapkan benar-benar untuk menyingkapkan yang demikian itu dengan mujahadah dan meroqobah. Sesungguhnya mujahadah membawa kepada musyahadah dan ilmu hati yang halus-halus dimendengar ilmu-ilmu itu terpancarlah segala sumber hikmah dari hati. Adapun kitab-kitab dan pengajaran maka tidaklah mencukupi dengan itu saja tetapi hikmah di luar hinggaan dan tak terhitung itu sungai terbuka dengan mujahadah, merokobah langsung, mengerjakan amal zahir dan amal batin dan duduk berserta Allah Azza wa Jalla dalam khilwah. Serta menghadirkan hati dengan pikiran yang putih bersih, terputus dari yang lain langsung kepada Allah Ta'ala. Itulah kunci ilham dan sumber kasyab. Berapa banyak pelajar yang sudah lama belajar tapi tidak sanggup dengan sepatah kata pun melewati daripada yang dengarnya Dan berapa banyak pelajar memilih yang penting saja dalam pelajaran. Menyempurnakan amal dan merokabah hati yang dibukakan Allah kepadanya. Ilmu hikmah yang halus-halus yang mengherankan akal orang yang bermata hati. Dan karena itulah Nabi SAW bersabda, Man amila bima alima ilma ma lam ya lam. Siapa yang mengerjakan Apa ini ketahuinya Ini saya dipusakakan Allah kepadanya ilmu Pun yang belum diketahuinya Pada setengah-setengah kitab lama disebut Hai wani Israel Janganlah kamu katakan ilmu itu di langit Siapakah yang menurunkannya ke bumi Janganlah kamu mengatakan ilmu itu dalam perut bumi Siapa yang mengeluarkannya ke atas bumi Jangan kamu katakan di seberang lautan Siapakah yang membawanya Ilmu itu dijadikan dalam hatimu Beradaplah di hadapanku dengan adab Rohaniawan Rohaniin Berbudi pekertilah kepadaku dengan budi pekerti Siddiqin Niscaya aku lahirkan ilmu itu ke dalam hatimu Sehingga menutupkan kamu Dengan kebaikan dan kelebihan ilmu Berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari an, keluarlah orang-orang berilmu, orang-orang beribadah dan orang-orang zuhud dari dunia ini, hati mereka terkunci dan tidak terbuka selain hati orang yang siddiqin dan syuhada. Karena Sahal membaca firman Allah Ta'ala, Wa'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha ya illa hu." Dan sesungguhnya Allah kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang tahu selain Allah. Jikalau tidaklah pengetahuan hati dari orang yang khurati dengan nur batin yang menjadi hakim atas ilmu dahil, tentu tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Istafti kalbach, wa in aftauka, wa aftauka, wa aftauka. Mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun orang lain telah berfatwa kepadamu, telah berfatwa kepadamu, telah berfatwa kepadamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan wahyukan dari Tuhan yang Maha Tinggi. La yazalul abdu yataqarrabu ilaiya bin nawafil Hatta uhibbahu fa Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi Senantiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku Dengan amal ibadah sunnah Sehingga aku dah sayang kepadanya Jika aku sayang, -sayang kepadanya Maka adalah aku pendengarannya Dimana ia mendengar dengan pendengarannya itu Jadi ketika orang itu sudah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjadi pendengarannya. Ya, di hadis yang panjang itu. Kita minta fatwa kepada hati kita, kepada hati kita, kolbu kita minta. Berapa banyak pengertian-pengertian yang halus dari rahasia-rahasia Al-Quran dan terguris dalam hati orang berzikir Dan berfikir kepada Tuhan semata-mata yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir Dan tidak sampai kepadanya pandangan ahli al-tafsir yang utama Jika terbukalah demikian itu bagi murid yang bermurokabah dan kemukakannya kepada ulama-ulama tafsir Mereka itu akan menerimanya dengan baik Dan mereka itu mengetahui bahwa yang demikianlah diantara pemberitahuan hati yang suci dan rahmat Allah Ta'ala dengan cita-cita yang tinggi Yang dicurahkan kepada murid tersebut Dan begitu pula tentang ilmu mukashafa dan segala rahasia ilmu mu'amalah Serta bisikan-bisikan hati yang halus-halus Maka tiap-tiap ilmu dari ilmu-ilmu ini adalah ibarat lautan yang tak terduga Dalamnya masing-masing pelajar hanya berkecimpung sekedar yang dianugerahkan Dan diberikan taufik kepadanya dari amalan baik tentang penyifatan ulama akhirat itu Berkatalah Ali Radhaallahu'an pada suatu bicara yang panjang Hati itu adalah wadah Hati yang paling baik adalah hati yang paling menjaga kebajikan Manusia itu tiga Alim yang rabbani, yang berilmu ketuhanan Yang belajar ke jalan kelepasan Dan yang bertualang rendah budi Mengikuti semua orang yang pandai berteriak Condong kemana dibawa angin Tak memperoleh sinar ilmu Tidak bersandar kepada tiang teguh Ilmu adalah lebih baik dari harta Ilmu itu menjaga engkau Dan engkau menjaga harta Ilmu adalah bertambah dengan dibelanjakan Harta berkurang dengan dibelanjakan Ilmu itu agama yang dipegangi Dengan ilmu diusahakan taat dalam hidup Dan elok sebutan sesudah mati Ilmu itu hakim Harta itu yang dihukumkan Kegunaan harta itu hilang Dengan hilangnya Matilah penjaga-penjaga gudang harta walau mereka itu masih hidup Dan ulama itu terus hidup Kekal sepanjang masa Wah wow, luar biasa ucapan saya ini Kemudian Aril berkata Menteri nafas panjang saya berkata Ah sesungguhnya di sini banyak ilmu Jikalau kiranya aku memperoleh orang-orang yang bawanya Tapi aku memperoleh pelajar yang tidak amanah Yang menggunakan agama untuk menjadi alat mencari dunia Dipandangnya lama-lama akan nikmat Allah kepada aulia-aulianya dan dilahirkannya menjadi alasan kepada orang yang banyak, atau aku memperoleh orang yang patuh kepada ahli kebenaran tetapi tertanamlah keraguan raguan dalam hatinya dengan kedatangan syubahat yang pertama saja. Ia tidak bermata hati, tidak yang ini orang yang patuh tadi, dan tidak yang itu pelajaran tidak amanah yang disebut tadi, atau aku memperoleh orang yang terpesona dan kesenangan. Mudah terlibat dalam pelukan hawa nafsu. Ataupun aku orang yang terpenuh, terpedaya dengan mengumpulkan harta dan simpanan. Mengikuti hawa nafsunya sehingga mereka menyerupai hewan yang mencari lumpur di padang luas. Wahai Tuhan, begitulah kiranya ilmu itu mati. Jika mati pendukung-pendukungnya, kemudian bumi ini tidak akan sunyi dari orang yang menegakkan kebenaran Allah. Ada kalanya yang zahir terbuka dan ada kalanya yang takut terpaksa supaya batal supaya tidaklah batal segala hujah dan keterangan-keterangan Allah Taala. Berapa orangkah dan dimanakah mereka itu? Mereka adalah sedikit bilangannya, tinggi kedudukannya, diri mereka itu tidak ada. Orang-orang yang seperti mereka itu berada dalam hati Allah Taala menjaga keterangannya dengan mereka, sehingga mereka menyimpan hujah itu di belakangnya dan menanamkannya dalam hati orang-orang yang serupa dengan mereka. Ilmu itu menyerbu orang-orang tadi dalam keadaan sebenarnya. Maka mereka memperoleh sejarah langsung Ruh keyakinan, ruhul yakin Lalu mereka memperoleh lunak Apa yang diperoleh keras oleh orang yang merusakkan Dan memperoleh zina apa yang dipandang liar Oleh orang yang nilai Mereka menyertai dunia dengan badan Sedang ruhnya tergantung di tempat yang tertinggi Mereka itu adalah aulia Allah Azza wa Jalla Dari makhluknya Pemegang amanahnya, pekerja-pekerjanya Di buminya dan penyuruh-penyuruh Kepada agamanya Kemudian ada R.A. menangis secara berkata, alangkah rindu hatiku hendak melihat mereka. Apa yang disebutkan Ali R.A. yang terakhir itu ialah sifat ulama akhirat. yaitu ilmu yang kebanyakannya diperoleh faedahnya dari amalan dan rajin bermujahadah. Dan di antara tanda-tanda ulama akhirat itu ialah sangat bersungguh-sungguh menguatkan keyakinan. Karena keyakinan itu adalah modal agama. Rasulullah SAW sabda, Al-Yaqinul Imanu kulluh. Keyakinan itu ada iman yang seluruhnya Maka tak bolehlah Tidak mempelajari ilmu yakin Yakni Bahagian permulaannya Kemudian terbukalah bagi hati jalannya Dan karena itulah Nabi SAW Ta'alamul yaqin Pelajarinah Keyakinan al-yakin Maksudnya duduklah bersama orang yang berkeyakinan Mungkinin dan dengar dari mereka ilmu yakin Biasakanlah Mengikuti mereka Supaya kuatlah keyakinanmu Sebagaimana kuatnya keyakinan mereka Sedikit dengan yakin Adalah lebih baik daripada banyak amal Nabi Wasallam bersabda terkadang dikatakan kepada tentang orang yang baik Yakinnya banyak dosanya Dan orang yang rajin beribadah Sedikit yakinnya di mana beliau Allah bersabda tak adalah Anak Adam melainkan punya dosa tapi orang tabiatnya berakal dan sifatnya yakin maka dosanya tidaklah mendatangkan kemelaratan baginya karena tiap, dosa, tiap kali dia berbuat dosa lalu bertobat minta ampun dan menyesal maka tertutuplah, terhapuslah semua dosanya tinggallah baginya keutamaan dimana ia akan masuk ke surga dan keutamaan itu karena itu Nabi Wasallam sabda Orang yakin lebih banyak dosanya Ada yang rajin ibadah Tapi sedikit yakin ya. Maka yang lebih utama ya. Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa Maka yang yakin itulah Walaupun dia Berbuat dosa Maka dia akan bertobat Minta ampun dan menyesal Sungguh dari yang paling sedikit Diberikan kepada kamu ialah yakin dan teguh kesabaran ya. Barang siapa diberi bahagian dari yang dua itu niscaya tak peduli apa yang tertinggal Dari yang sembahyang malam dan puasa siang Jadi yang sedikit diberikan kepada kita itu Ilmu yakin dan Teguh dalam kesabaran Dalam wasiat Luqman berkata pada putranya tersebut, hai anakku, tak sangguplah amal perbuatan itu dikerjakan selain dengan yakin. Tidaklah manusia itu bekerja, melainkan sekedar keyakinannya. Tidaklah beramal itu memendekkan amalnya, kecuali telah kurang keyakinannya. Yahya bin Mu'az berkata, sungguh Tauhid itu mempunyai nur dan syirik itu mempunyai nar dan Nur Tauhid itu lebih membakar segala kejahatan orang yang bertauhid daripada api syirik yang membakar segala kebajikan orang yang musyrik Yahya bermaksud dengan demikian itu adalah yakin jadi Yahya bin Mu'asni mengatakan orang yang bertauhid itu dia punya Nur juga Nur tauhid itulah yang bisa membakar segala kejahatan orang-orang yang bertauhid. Daripada api syirik yang bakar segala kebajikan orang muslim Allah Ta'ala telah menunjukkan dalam Quran kepada menyebutkan orang-orang yakin, al mungkinin" pada beberapa tempat yang menunjukkan bahwa yakin itu adalah ikatan bagi kebajikan dan kebahagiaan. Jika Anda bertanya, "Apakah artinya yakin itu?" Apakah artinya kuat dan lemahnya yakin? maka hendaklah mula-mula memahami yakin itu. Kemudian berusaha mencari dan mempelajarinya. Suatu yang tidak dipaham bentuknya. Ini saya tidak mungkin carinya. Ketahuilah bahwa yakin itu suatu perkataan yang berserikat Yang dipakai oleh dua golongan. untuk dua pengertian yang berkaitan. Dua, berkata, dua pengertian yang berlainan. Jika golongan pemerhati dan golongan dan ulama ilmu kalam. Maka kata-kata yakin itu dari ketidak raguan, Karena condongnya hati kepada membenarkan suatu Punya empat tingkat Pertama seimbanglah antara membenarkan dan mendustakan Dan untuk itu dikatakan syak atau ragu Misalnya apabila anda ditanya tentang seorang yang bertentu Apakah ia disiksa oleh Allah atau tidak Sedangkan orang itu anda tidak tahu Maka hati anda tidak condong kepada menetapkan dengan ya atau tidak maka bersamaanlah pada anda kemungkinan dua hal tadi Maka itu dinamakan syak Kedua bahwa condonglah jiwa anda kepada salah satu dari dua hal itu Kita merasa dengan mungkinkan sebaliknya Tapi kemungkinan tadi tidak mencegah untuk menguatkan yang pertama Sumpah jika anda ditanya tentang orang yang berada Yang anda kenal dengan soli dan takwa, Apakah orang itu jika meninggal dunia dalam keadaan demikian Apakah ia disiksa Maka jiwa anda condong kepada pendapat bahwa orang itu tidak akan disiksa, lebih banyak dari condongnya jiwa anda kepada ia disiksa. Yang demikian telah karena jelasnya tanda-tanda kesolehannya. Dalam pada itu anda boleh saja memandang ada sesuatu hal yang tersembunyi pada batin dan rahasia orang itu yang mengharuskan ia disiksa. Keboleh saja itu adalah menyamai dengan kecondongan hati, tapi tidaklah menolak kuatnya kecondongan itu. Maka keadaan itu disebut dengan zon. Tiga, condonglah hati kepada membenarkan suatu di mana keraslah membenarkan itu ada pada hati dan tidak terguris yang lain kepada hati. Dan kalaupun terguris kepada yang lain pada hati itu, tapi hati enggan menerimanya. Tapi tidaklah demikian itu disertai dengan pengetahuan yang diyakini. Karena jikalau orang yang berada pada tingkat ini mempergunakan dengan sebaik-baiknya penelitian dan perhatian kepada yang meragukannya dan kebolehan-kebolehan keboleh maka meluaslah hatinya kepada keboleh sajaan. At-Tazwiz. Dan ini disebut ikhtikot yang mendekati kepada yakin. Dan itulah ikhtikot orang awam tentangnya. Dengan mendengar semata-mata. Sehingga tiap-tiap firqoh percaya bahwa aliran mazhabnya yang sah, imamnya. Dan berikut firqohnya saja yang betul. Jika diterangkan kepada salah seorang mereka, kemungkinan mungkin imamnya salah. Nisyarallah, larilah ia daripada menerimanya. Yang keempatlah marifat yang sebenarnya, marifat hakiki ini diperoleh dengan jandal yang tidak ragukan dan tidak tergambar keraguan lagi padanya Jika tidak ada lagi keraguan dan kemungkinan adanya keraguan itu Maka disebutlah yakin benar mereka Golongan pemerhati dan ahli ulama ilmu kalam Contohnya jika ditanyakan kepada sesuatu yang berakal Adakah pada yang ada itu al-wujud sesuatu yang qadim maka tidaklah mungkin bagi orang itu membenarkannya Dengan tanpa berfikir Badiha Karena yang dikodim itu tidak dapat diketahui dengan panca indera Tidak seperti matahari dan bulan Maka orang itu dapat membenarkan Adanya matahari dan bulan itu Dengan panca indera dan tidaklah mengetahui Adanya sesuatu yang kodim Dengan mudah Seperti mengetahui bahwa dua lebih Banyak dari satu Bahkan seperti mengetahui terjadinya yang baru Dengan tanpa sebab itu mustahil Maka ini juga didaruri maka berhala bagi akal tidak terus membenarkan adanya yang kodim itu dengan jalan spontan dan tanpa berfikir. Kemudian setengah manusia mendengar yang demikian itu dan benarkan dengan dengar itu secara yakin. Dan terus menerus kepada yang demikian dan itulah disebut dengan i'tiqat, akidah. Dan yang demikian itu adalah keadaan sekalian orang awam. Setengah manusia membenarkannya dengan dalil dan dalil itu ialah dikatakan kepadanya. Jikalau tidak ada pada al-wujud yang ada ini Qadim maka yang ada itu mawujudat Seluruhnya baru Atau hadis Jikalau seluruhnya itu baru maka adalah Dia itu baharu dengan tanpa sebab Atau ada padanya baharu Yang dengan tanpa sebab Dan yang demikian itu adalah mustahil Maka yang bawa kepada mustahil itu adalah mustahil Dari itu Maka haruslah menurut akal Membenarkan adanya suatu yang qadim dengan darurat Karena bagian-bagian itu Ada tiga Pertama seluruh Al-Mu'jud itu Qadim atau seluruhnya hadis atau setengahnya kodim dan setengahnya baharu. Jikalau seluruhnya Qadim maka berhasil yang dicari karena cara keseluruhan sudah ada yang Qadim dan jikalau seluruhnya baru maka itu mustahil karena membawa kepada adanya kejadian tanpa sebab maka tetaplah bagian ketiga atau pertama. Dan tiap-tiap ilmu yang diperoleh dengan cara ini disebut yakin pada golongan merhati dan ahli mukalam sama saja berhasilnya dengan perhatikan contoh yang telah kami sebutkan atau berhasilnya dengan panca Indra atau gariza akal seperti mengetahui mustahilnya yang baru dengan tanpa sebab atau dengan berita yang mutawatir berita yang bertutur dari orang banyak dan tidak mungkin sepakat membohong seperti mengetahui adanya kota makkah atau dengan percobaan seperti mengetahui adanya bahwa sakmunia yang dimasak menjadi menceret atau dengan dalil seperti yang telah kami sebutkan di atas tadi maka syarat makai nama ini pada mereka itu ialah tidak syak tiap-tiap ilmu yang tak syak lagi maka disebut dengan yakin dasar kepada ini maka yakin itu tidak disifatkan dengan lemah karena tidak ada berlebih berkurang dengan tidak syak itu insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya syarah iya ulumuddin ini Uh, Insyaallah tidak terlalu banyak lagi. Kita akan segera masuki bab yang berikutnya. Yeah. Salah satu bab juga yang penting dalam kitab Ihya ini itu tentang akal, kemuliaan akal dan hakikat akal dan bahagian-bahagian akal. InsyaAllah kita akan menjelaskan. al mirabik, warahmatullahi wabarakatuh.